Baiklah persahabat Leslar manapun kalian berada dan, Untuk kabar terbaru ini malam hari ini Tentunya sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan dari keluarga Leslar Persahabat ya sebelumnya Tentunya foto cute ketika foto Antara keluarga besar Rizky Bilar dan Leslie Kejora Ini tentunya sudah di up saja, persahabat ya Ini ada postingan foto abang Bilar Dan kedua orang tercinta persahabat ya Aduh makin cute dan menggemaskan aja persahabat ya Apapun lagi tentunya kita lihat kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya Rizky Bila Membuat kita meleleh sahabat yang melihatnya senyumnya Abang Rizky Bila uh, Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan kesehatan buat idola kesayangan kita untuk selanjutnya persahabat kita lihat ini ada kebahagiaan yang kita tunggu-tunggu Postingan tentunya Lesti dan Bilar Ini ada postingan foto cute yang sudah di persahabat ya Kita lihat aja Aduh Masya Allah persahabat ya Lesti Kejora berfoto bersama abang Bilar dan kedua orang tua Rizky Bilar Ini tentunya yang kita tunggu-tunggu persahabat ya Ini luar biasa banget vitamin buat kita semua para fans. Kita tinggal menunggu foto berdua Persapa ya, Tia Lesti dan Rizky Pilar ya bakal cute banget Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan Kebahagiaan selalu dari Idola kesengan kita Postingan tersebut tersebutlah di-repost kembali oleh Akun Instagram Irnawati loh 16 Disini menggunakan sebuah kalimat caption dikatakan Masya Allah Alhamdulillah Allahu Akbar yang ku tunggu-tunggu Akhirnya muncul juga Keluarga Rizky Bilar Tuh para sahabat ya Subhanallah banget mudah-mudahan tentunya Kita mendapatkan kabar bahagia Dan kabar baik secepatnya dari Lesti dan Rizky Bilar Tunggu saja info dan kabar terbarunya persahabat ya Jangan sampai ketinggalan info selanjutnya Pantengin terus channel ini Tentunya akan memberikan informasi dan kabar terbaru Seputar Lesti dan Rizky Bilar